dan teman-teman mari kita panjatkan puji dan syukur. So. Alat printer 3 dimensi secara resmi saya buka dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Betul Pak. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. E, apa e, jalankan menjawab semua persoalan-persoalan yang tadi disampaikan. Nah, insya Allah ini e, wilayah ya atau wilayah yang kedua setelah sebelumnya kami kembali dari, dari Panawangan di Panawangan total ada 19 mesin dan alhamdulillah tidak ada masalah. Yang bagus semua setelah mengikuti instruksi step by step yang kita e, itu e, paparkan di depan ya. Jadi nanti ketika materi ini disampaikan, semua mesin jangan dulu dinyalakan. Kita fokus pada step by step, apa aja dulu yang harus dipersiapkan. Ya. Terus sambil menjelaskan, komputer semua disiapkan, koneksi internet juga sama, disiapkan hasil-hasil desain yang bapak dan ibu ya, pelajari, ikutin, juga dipersiapkan. ya nanti kita akan coba bagaimana nya sekarang kan belum tahu ya. kita punya banyak desain yang sudah kita buat, tapi belum kita tahu bagaimana cara mencetaknya. nah sekarang kita akan coba seperti ya, arah ya seperti itu. Ya. nah e, jadi itu ya semuanya nanti. dan mohon maaf ibu e, dari sekolah. klik yang ada panah di sebelah kanan. Kemudian kita pilih yang custom. Yang ini custom. Ada. Oke, ada. Kemudian kita ganti yang custom FFF ini. Kita ganti menjadi namanya 3D Pintar. Kemudian kita pilih A. Oke. Okay. Langkah kedua, kita pilih panah di sini. Kemudian kita manage filter. tempat datang di lokasi ibu ibu hanya sedikit jauh. Ada sini. Kemudian kita manage printer. Kemudian kita pilih. Uh, mesin setting uh, <tik> Oke okay, kemudian kita pilih mesin setting. Setelah itu, nah di sini kita ganti terlebih dahulu untuk settingan ya. Di sini kan uh, tertera 100, 100 dan ini ada keterangan seperti ini. Sebelumnya kita kosongkan terlebih dahulu untuk kolom atau uh, si apa bagian yang ini di start code. Di kita blok dulu aja, kemudian uh, kita hapus. Kemudian pilih yang ini juga kita sama, kita kosongkan terlebih dahulu. Nah, kemudian siapkan settingan yang uh, ada satu folder dengan installan tadi. Nah, yang ini. Jadi kita lihat di sini, untuk X, Y, Z, kalau tadi kan 100 ya? Bia. Nah, kita ganti di sini X-nya 140. Y-nya 160 dan Z-nya 150 Oke okay, kita masukkan di settingan akurannya Di sini setting akurannya Untuk X tadi berapa bu? Okay, 140 kita ganti Untuk Y-nya? 160 kemudian untuk Z-nya Nah, sini. Kita copy CTNLC atau kanan copy. Kemudian kita masukkan ke settingan tadi yang ini. Di sini kita paste. Bisa diikuti? Kemudian yang satu lagi juga sama seperti itu. Kita cari untuk kode yang NG code. Kita cari lagi di settingannya. Nah, di sini ada NG code. dari emak eh, dari M104 sampai stop motor itu di kopi juga Kita paste di MG code Oke, Kita rubah yang nozzle size-nya Kita lihat lagi di settingan Untuk ukuran nozzle Nah ini untuk ukuran X-1 Jadi nozzle-nya di 0.4 Dan material diameternya di 1.75 Oke kita ganti Tadi nozzle berapa? 0.4 Dan untuk material diameternya Kemudian kita pilih lagi untuk yang di sebelah sini di profile yang di sini kan hanya bersatu settingan untuk citri pintar ya Jadi kita harus memasukkan settingan-settingan yang tadi ada satu folder yang seperti yang ini Folder yang ini settingan yang ini nanti kita masukkan satu-satu ya Sama settingannya Nah, di sini ada, uh, ada file-nya. Ini tidak bisa dimasukkan keseluruhan langsung, tapi kita harus masukkan satu persatu. Sampai ke enam uh, settingan ini masuk di QRA nya Jadi, misalnya dari sini dulu, atau dari rendah dulu, Misal saya masukkan dulu dari rendah plus support, open, kemudian, oke, okay. ini sudah masuk dua. Kemudian kita masuk lagi, masukkan lagi import. Pilih dokumen yang tadi e, disiapkan, kita pilih lagi. Tadi rendah, sudah. Kemudian sedang, kita pilih. Oke, sudah masuk. Pilih lagi, jadi keenam. Settingan tadi harus masuk semua. Caranya dengan satu-satu seperti itu, import pilih dokumen yang atau file yang sudah disiapkan kemudian oke. Okay. keenam 6 file ini sudah masuk. Kalau sudah kita close. Nah ini adalah uh, settingan tadi sudah kita gunakan ya sudah selesai kita setting, sudah selesai kita install dan untuk siap digunakan. Nah selanjutnya Bapak-ibu pernah mendesain, dan mungkin punya desain yang sudah disiapkan. Nah, selanjutnya mungkin e, Bapak-ibu buka terlebih dahulu untuk SketchUp-nya. Ya, jadi, agar e, tujuannya kenapa kita buka SketchUp? Agar tahu, jadi awal dari desain sampai kita print hasil desain sendiri. Ya, Jadi kita buka dulu aja SketchUp-nya, jadi kita tidak akan desain tapi kita kita ambil akan kita akan ambil file atau hasil desain yang telah kita buat di pustaka 3d.id di sini banyak sekali desain desain yang siap dicetak ya ada gelas ada uh, kereta api ada ini kan proyek-proyek yang sudah dibuat ya waktu itu di level terampil ada pen holder ada lempek ada kitchen, ada galuh di sini ada jenis hewan juga ini buat pembelajaran sangat bermanfaat jadi tinggal di uh, download aja. Ada kayak tangan, ini untuk apa? Iya, kayak pun tapi betul. Jadi ada dari 1 sampai 0, bisa 0, sampai sampai sepuluh, bisa sampai 9 ya. Nah ini sudah ada semuanya di sini filenya, tinggal dibuka aja. Kemudian pilih material printing atau kalau belum bisa dibuka material printingnya di klik aja yang ini. Di sini ada di pojokan kayak lidem. Ya. Kemudian di sini dipilih di material printingnya. Setelah itu didownload dari satu-satu dari 09 gitu. Ada ya pilihannya. Tinggal didownload aja. Misal saya download angka 1 Nah ini nanti masuk ke si explorernya ke download, saya download. Nah di sini kita masuk jadi masuk ke sini. Ya masih downloadnya, tinggal uh, bapak ibu masukkan CD, SD card ya, SD card masukin, kemudian baru dicabut lagi seperti halnya itu, masukin ke mesin sudah siap cetak itu. Iya langsung aja, jadi nggak usah di curah lagi ya, ini sudah masuk. Iya jadi uh, tinggal copas aja, masukin ke si SD cardnya atau misalkan uh, kalau mau USB itu bahasa terlalu mendadak ya. Jadi saya informasikan dari sekarang saya se informasikan dari sekarang biar Bapak Ibu bisa lihat di anak-anak ceria. Mohon maaf Bang, di anak-anak. Dok pasti tempel di mesti bu Atau Saya dulu. Kata saya ada Ah. Uh, kemudian uh, nah, oh, ya lambat ya kayak Oh jadi tadi eh uh, ya Di memang jadi kita Terus di stop Di stop stop stop pak ini bu. Buat. dia. Buat. Karena aku ada di nah, masalah. Nah, dia. Jadi, ada yang, ada yang Dan di payang, berarti kan berhasil kita itu ada yang, kata -kata, yang 咱咱咱咱 Jadi akan di terus, di Dia di mah. dia ketika dipakai di udah Ini satu sekolah Tidak biasa yang mas Ya, temennya, enak. Enak, di luar sekolah ini ada mau kunci, itu ayah apa apa yang dipelajari hari ini nanti bisa bapak dan ibu oh, uh, nih, gunakan lah ya di sekolah, ya terus terkait dengan pemasaran itu ini sih macet. Nah, tadi solusinya adalah dengan yang diajarkan September prelim salah satunya dan pengaturan tun. terus saya angkatkan kembali jika ada isinya yang bermasalah terutama misal tidak nyala, tolong konfirmasi terlebih dahulu ya. Dia nanti E, kita pandu cara-caranya. kalau tidak bisa, eh, yang kita akan jangan sampai membuka sendiri dulu, ya. Karena e, untuk garansi sendiri, kemungkinan akan habis setelah pelatihan ini. Gitu ya, jadi terkaitan nanti, terutama ini di masalahannya itu yang paling ini LCD ya. Kalau nggak sampai nyala, tapi salam bahasa gitu. dan sebagainya, gitu, soalnya di sini tidak nyala. Oke, okay. uh, mungkin untuk pertemuan hari ini uh, sudah cukup ya. Sudah cukup ya, alhamdulillah. Uh, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk bapak dan ibu yang hari ini bisa hadir uh, di sini. Uh, semoga apa yang dipelajari Tepat dipahami Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh